Buat para pecinta futsal dan sepak bola Jangan lupa uh, subscribe channel youtube Gilbert FC Semoga eh, Gilbert FC ke Semoga makin top mendunia Dan sukses selalu buat Gilbert FC yeah, yeah, yeah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi dan salam olahraga. Namun sebelum lanjut, pastikan Anda sudah subscribe di channel Gelibar FC official Aktifkan loncengnya, like dan share videonya, dan jangan lupa tulis komentar di kolom komentar. Mari kita majukan sepak bola Indonesia. BDS? Oh, no, naik angkot ternyata hmm. itu buat turun ada MRT nah, Oh, tadi yang turun dari angkot berarti bukan kamu ya? Bukan, ya. Tertutup. Palingnya ya. Aksi grab lah. Hmm, naik grab tadi di sini. Iya. Soalnya kalau naik grab, oh, no, mobil masih di rental. Ini persiapan melawan jurba gimana nih? Wah wow. jurba depsi kayaknya temennya garang-garang jarang gara ya, aduh. Main santai yang penting komunikasi. Komunikasi. Ini dari bebes itu dari mana sih sebenarnya? Hah? Dari mana sih? Pucung. Klo Iya. Waduh. Yeah, <tuk> di kobir? Iya. <Yeah>. Waduh. Iya itu. Waduh itu <mah> rumah saya. <tuk> Wah ini bukan main. ini, bebes palsu nih. <tuk> Ada menu enggak? Gimana dulu ya? hahaha siap. Nah, tapi bang ada kembaran ini nih, ambil baru dipirang ini nih, coba nih Itu bang dipirang baru baru hari ini. Kembaran yang terbatas. Ini beda. ini kita, gimana ya? Nanti ya kita mau cari tahu di sini. <Gülüşmeler> <Gülüşmeleri> ini fisiknya apa ada? iya, yang penting mas selfie. ayo ayo, lacak, nah, oh, ayo pertama, si. ya, <tuk> gimana <tangan> <tuk tangan> temi hari ini? santuy dong. nih sama aja emang Eh gede deh. Gimana nih pertandingan hari ini? Yang penting mah masukin ini dikit kita ngolongin. Ngen. ngolongin ya Ngolongin. Ngolongin fortuner satu. Kalau dipolongin, ah. kalau dipolongin dia ngasih angkot gua. Iya iya iya. Dulu. Bu... Oh kita suci <teleasure>. radil. <tell> Duit-duit radil <tell> nih, itu mainin itu. Obet. Nah, ya ya, ya. Tuh, Gitu ya er. Kala, lagi blue -an, blue -an ya udah waktu saya kendaraan foto ini givernya ini wah, bandananya keren bener iya yeah. Ya. Yeah. Hey, bang bang ntar saya keparan sepatu sama BBA <laughs> <laughs> Entar ntar gua para pak dulu <laughs> <laughs> Nilai di barang <laughs> <laughs> Bang, oh sempat kali. Bang Nana, Bang, Bang. Bang, Bang. Bang, Bang. Wah. Wes, <tori> okay. Om. Mainlah. Serbai gilbara ya. main lagi, Om. Main lagi. Kali lagi. Kalau enggak ada BBS, ada GGS. beda nih. Siap, siap. GGS lu adanya GGS. Gan. ganteng gandeng saya nih. Nih, gandeng ganteng, -ganteng saya nih. Gak ada yang pernah beli. Oh, ini bukan bumbu. Gue mau, mau. Gue nggak mau. Gue Oh Apaan? Iya, iya. Kenapa perutnya? Kenapa ya Kenapa? Kenapa Kenapa kepalanya ayo baik nah ini lo pinggang doang gimana beban ga beban ga bbw <laughs> udah patah dulu tuh gimana pertandingan hari ini nih mantap mantap ah beban ga nih oh, gak, mantap. tim hitam Wilbur FC Wah, <laughs> ada niat. Ingat, laku. Ada niat. <laughs> gitu, 안 해야 되 Ooh! <laughs> Ayo oi. Eh, bola dong. Tangan. bang, gimana kabarnya? Bang, alhamdulillah baik. Saya ya, iya, bang, pesan-pesan ini, bang, untuk main pertama kali main bareng Gilbert FC. Jumbal, bang. Ya, uh, ya, alhamdulillah, gue diundang sama Gilbert FC. Terima sih anak-anak juga ampuh banget. Jadi, <laughs> gua main di gilbar fc itu nyaman gitu dan -buk Buk men -buk buat temen-temen fc mudah-mudahan sukses selalu makin jaya makin kompak selalu sukses. amin ya. ini bang ini kan kita baru bangun channel nih bang bisa bantu siap. untuk promosi ngga bang channel gilbar fc official bang oh siap siap, siap. Eee, jangan lupa buat para pecinta futsal dan sepak bola mm. jangan lupa eee, subscribe channel youtube gilbar fc eh, gilbar fc official okay. semoga makin stop mendunia dan sukses selalu buat Gilbert Terima kasih. Terima kasih. Terima Sampai jumpa di